halo kawan-kawan balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal unboxing sebuah paket berharga 1,6 juta yang isinya dua buah HP di sini saya agak ragu dengan paket packing paketnya ya kayak terlalu tipis cuman pakai plastik sama kardus sedikit tapi kita lihat dulu dalamnya kayak mana ya. dan bakal kita buka Yang ini kayaknya Vivo Y71, dan ini harganya sekitar rp Tapi baru kali ini saya pesan HP di packing setipis ini, cuman modal bubble wrap, LCD, dan potongan kardus. Kira-kira aman nggak ya? Ya, meskipun tahu, meskipun saya tahu ada minusnya, memang saya beli. Oke, okay, banyak lagi isolasinya kanan kiri penilusulasi enggak penuh sih teri <tuk tangan> <tuk tangan> banget Jadi kita buka dulu sulasinya cara nah, sulasinya lengket ke tangan saya oke ini di atasnya juga masih ada sisa sulasinya kita coba hidup iya ternyata dikirim keadaan hidup oh, baru tahu <laughs> bisa gitu biasanya berkendala sih kalau ngirim keadaan hidup kayak gini Oke ini minusnya LCD-nya dia bercap bergaris-garis gitu ya dulu saya pernah ngerjai juga kasus kayak gini tuh karena fleksibel bawahnya maupun fleksibel LCD-nya kena timpah dan ini RAM 2 internal 16 ya, foto screen berfungsi normal aja oke, bentar ya kita bereskan dulu kita cek cek oke, kita lihat RAM nya 2.16 Jadi kita bersihkan dulu ini Baik, kita bakal ngetes fungsi-fungsinya mulai dari kamera. Oke, selanjutnya bluetoothnya nya kita hidupi. Nah, kita hidupi yang punya Samsung dulu. Oke, di sini terdetek, ya. Samsung A50. Oke, selanjutnya, kita lihat WiFi. Oke, dapat semua. Ini kaki lagi yang mesti dicek nih, ya. Sebenarnya ada suara, cek suara, dan aplikasi lainnya. Oke, nggak bisa karena percuma sih cek suaranya. akan ke sini kesini karena saya ngisi suara setelah videonya selesai diambil. Kalau nggak ribut banget dan kalian nggak bisa dengar saya bicara apa. Oke okay, kalau untuk videonya ada selesai lah. udah selesailah. Nah, bagus. bentar dulu Coba OTG ya. Kita ambil OTGnya dulu. Kita colokan. Oke okay, kita lihat. OTG-nya adaptif. Nah, cek OTG di nya nah, nah, di -nya. nya ada OTG. Oke, okay, kebaca semua misinya berarti masih bagus jadi cuman itu minusnya yang lain enggak ada Lumayan lumayanlah 500.000 tapi, tapi kayak gini ini masih bisa main efek cuman ini lcd-nya nampak ya petangannya. oke kita cek dulu X selanjutnya kita buka ini satu lagi anjing nah, paling bawah apakah masih aman kayak yang tadi kita buka dulu hmm, ini pake pakai bubur bayi hitam nah, lebih tebel sedikit daripada yang tadi dan yang ini harganya satu juta100 Artinya keluaran tahun 2020 kalau nggak salah 2020 entah akhir 2009 Realme 5 ini Ya lumayan lah dapat satu-satu Dan nya banyak juga Tuh kenapa di slot IP kayak gini sih untuk bekas ininya kita coba kita hidupi Wah enggak bisa hidup rusak kah ini kemana nih ini bekas-bekas apanya dia dari di sini apa habis baterai ya ya Coba kita charger dulu ya kita tunggu dulu Alhamdulillah, rupanya cuma habis baterai. Ya, dan ini ada buka solotip. Gak bisa hilang kayaknya. harus coba saya lap tadi. Oke, yang bahasa pun gak mau dia Ya, ini juga pecah kameranya. Hmm, Mudah-mudahan gak pengaruh. Sini masih ada sisa solotip. kenapa di solotip gini sih? kalian tadi atasnya aja di solo tip tapi enggak semua kayak gini jadi jelek ya meskipun tahu ini second tapi enggak gini juga oke ini udah hidup nah, dan disini minusnya itu LCD nya ada bayang kuning gitu dan kayaknya di lemnya ini pakai lem haute kayak ultra sekali beda dengan lentoskin yang biasanya lebih lembek atau kayak apa gitu Oke kita tes ini fungsinya WiFi bisa semua kita tag nah di nggak bisa nah. oke udah hidup hmm kenapa nggak cari A50 nya padahal masih hidup deh tadi nggak saya matikan coba kita cek di Samsung nya oke rupanya Samsung nya nggak mau kalau masih terlock screen nggak akan kedetek. Oke selanjutnya fungsi kamera. Hmm, masih bagus tapi gambarnya kurang ya atau memang kameranya jelek nggak tahu. Oke kita lihat dulu untuk Oke, ini RAM 3 internal 64 ya kalau masih konsisi posisi bagus masih satu empatan second yang di layar putih gini nampak lali kuningnya itu akibat salah masang LCD kayaknya dan LCD nya ini udah pernah ganti LCD-nya nampak bagus sebenarnya, cuman pemasangannya aja kurang bagus, jadi kuning gitu sayang banget. Oke, sekarang coba sensor proximity meter ini, kok nggak redup ya mungkin salah salah tempat saya. Sensornya mana? Sensor cahayanya nggak tahu di mana. Hmm kalau so, kesalahan masing LCD ya enggak pengaruh sih oke coba kita rekam suara untuk ngetes mikrofon oke berfungsi dengan baik nah inilah dua HP yang saya beli harga 1,6 ya 22 full display ya, dengan minus ringan dan masih bisa dipakai Oke demikianlah videonya Makasih Bye bye